Hello dan Assalamualaikum Hari ini kita kembali semula dalam game favourite aku ni Pokemon Scarlet Tapi hari ini kita ada twist sikit Kita akan bermain Nazlock Aku panggil challenge ni Safuan Nazlock Water Challenge Video ini direalisasikan oleh Play Asia. Kau orang boleh dapatkan game ni dekat link di bawah Rules dia simple je Aku hanya boleh menggunakan water type Pokemon Boleh guna apa-apa Pokemon yang ada water terra Kalau Pokemon mati Tak boleh pakai dah Sama ada aku kena simpan Ataupun aku release Tak boleh guna potion waktu battle Dan switch pokemon kena manually Boleh guna hell item Tapi tak boleh sama dengan pokemon lain Tak boleh over level sebelum start gym Kalau over level lebih sikit tu kira halal lah Tak boleh guna pokemon sama Evolution line boleh tapi kena tangkap asing-asing Dah faham? Jom kita mulakan adventure Ya sudah pastinya aku pilih QX Lee Sebab aku kena guna pokemon air je kan Aku letak nama dia kebiruan Aku tak ada idea sebab rekod orang pagi Sila bertambah First fight dengan Nemona Mudah seperti ABC Lepas tu Koridon pensain Bagi sandwich Anime moment lah sikit dalam gua Koridon pengsan balik lepas tu Next fight dengan Arvind Watergun tupai dia Settle Dan kita tiba di area yang penuh dengan Pokemon air Aku takap Azuril Namakan dia Buih Saida aku namakan Pening Dan Buizel Aku namakan dia Injin Wiglet, aku namakan Cacing Dan Wingull aku namakan Bebas Siap juga tim aku Aku jumpa ikan ni juga Ikan merah aku namakan dia Magikup dan aku jadikan dia sebagai Pokemon gantian di dalam box Jadi lengkaplah 6 Pokemon awal aku Kebiruan, Bueh, Pening, Engine, Cacing dan Bebas Lepas tu Nemona ni galak sangat nak lawan Macam biasa, tak ada masalah Tapi Pomi dia ni ada tera Electric pula Sungguh adil Tapi kebiruan sungguh power Dengan critical hit ada easy win